La ilaha illallah, Rasulullah, alaihi salatullah, wa alihi wal Terkadang kita butuh duduk sendirian Untuk merenungkan kehidupan ini Tentang bekal kita Untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla Mungkin kita berpikir sudah banyak Amal soleh yang kita lakukan Tapi tanyakan kepada diri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 tapi tidak istiqamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. La ilaha